apa ini? uh ada teman-teman. keren Kaca bunyi. Yes, ada mobil spot, teman -teman. keren kak -kak, nih, mobil sport nih. keren keren keren oke teman-teman hari ini kita akan berburu mainan lagi yuk kita cari yuk. ini tempatnya untuk berburu nanti yuk. kita sawah teman Wah, ini kita dapat teman-teman ini apa ini uh -oh. nanti kita cuci yuk berburu lagi ada lagi teman-teman. Uh, kayaknya mobil ini. Wah. Wow. Ya, ya. Uh, ini ada lagi. Wah. Keren. Wah wah wah wah. wah. Ada jet ski. Wah, mari nah kita cuci coba yuk. Nah, Tidak, belum ada teman-teman. Uh, cari lagi yuk ada lagi teman-teman Wah Apa itu mobil lagi kayaknya ini Aduh. kayaknya itu yuk ambil okay. wah ini kita dapat lagi hebat eh, uh. sekali teman-teman itu oh uh, nanti cuci di teman-teman Wah, lagi ya? Aduh, banyak nih tanya, teman, -teman. Aduh, seberapa, oh, masih ada, teman, teman, masih ada teman-teman, masih ada, kayak apa ini? Motor spot. <gulau> Wih, motor keren ini. Kumpulkan, yuk. Uh, ini apa nih? Ini mainan apa bukan ini? Motor <gulau> <gulau> <gulau> sekali, yuk. Apa ya nak dicintar, yuk? Oke teman-teman, ini mainnya sudah kita kumpulkan. Sudah siap kita cuci, yuk. <gulau> sama sama kita pilih yang ini dulu. Yuh, kita cuci, kita lihat dapat apa ya? Ini ya, uh, kita dapat sikit -siki, teman-teman. Wih, keren! Ini kita dapat kita cari lagi. Uh, ini coba apa, teman-teman? Yuk, kita cuci. Hai, merah teman-teman, hai, hai, hai, teman hai, teman-teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini, uh, apa ini ya? Wih, dapat tayu kuning teman-teman. Wih. kecil lagi yuk. Gimana ya ini yuk. Apa ini? Uh, ada bonekanya teman-teman. Sapu nyi, ini ini. wih hari ini apa ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, keren hai, hai, nih. Mobil spot nih. keren keren keren hai, hai, hai, keren hai, hai, hai, hai, hai, ya kita lagi apa ini? Hmm. uh ada mobil warna kuning teman-teman mobil keluarga nih kita ya, taruh sini ya para teman-teman. Hmm. wah ada mobil lagi teman-teman warna biru kita taruh ini cari lagi teman-teman ini apa lagi ini yuk taruh ini baby Mekang susu wah, wah. wah teman-temannya ada badak, wis ada badak nih, ah, badak kapal dinosaurus ya, <tik> soalnya sudah nggak ada di dunia ini teman-teman, udah langka dan udah punah. Wow. kita sini ini Water spot teman-teman, wah iya water spot. Ini juga termasuk Iqbal kakak ini, hey. keren. Wah kita buka. Mana lagi ya, wah masih dua teman-teman. Ini apa ini? Ya kita cuci. Tada apa ini Wah, kayak mobil tambang kayaknya ini. Tapi kok ada roketnya ya? Pemobil perang ini. Wah, ya, kita kumpulkan. Masih ada satu teman-teman. Ini apa ya? Yuk kita cuci yuk. Mixer teman-teman, warnanya -teman. kuning. Wah, kurang bersih ini. Wah iya teman-teman, untuk mixer, buat ngecor proyek. Wah, keren keren keren keren keren. Wah, udah habis teman-teman. hari ini ya. Wah, ada banyak nih. Wah, keren teman-teman sampai jumpa di video berikutnya ada terima kasih